Bapak dan Ibu saudara saudara terkasih pada hari ini kita berkumpul untuk merenungkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus dengan mengenangkan kembali kesengsaraan Tuhan Yesus kita kita ingin mak makin menyadari betapa besar kasih Allah kepada kita kecuali itu kita berharap dapat makin sadar dan segala dosa yang sering kita lakukan Sebab dosa-dosa kita, yang menyebabkan Tuhan Yesus menderita secara sampai wafat di kayu salib. Orang Katolik harus tahu bahwa ibadat jalan salib dimulai pada abad ke-14. Ibadat jalan salib diperkenalkan oleh para biarawan dari ordo Fransiskan, terutama sejak Santo Franciscus Asisi mengalami stigmata. Pada awalnya, Jalan Salib tidak ada perhentian-perhentian seperti sekarang. Rute yang ditempuh dalam rangka Jalan Salib berubah dari waktu ke waktu. Malahan, masing-masing kelompok umat menawarkan sejumlah perhentian berbeda dan menetapkannya pada lokasi yang berbeda pula. Sampai pada abad ke-18, Paus Clemens ke-12 menetapkan 14 jumlah dan lokasi perhentian Jalan Salib secara definitif sampai sekarang. Ibadat Jalan Salib juga kini menjadi bagian tak terpisahkan dari tempat-tempat peziarahan Katolik, misalnya Gua Maria atau Gereja. Begitu juga di dalam setiap gereja Katolik, pasti memasang perhentian-perhentian Jalan Salib.